Ying Huan-Huan memandangi wajah pemuda di depannya yang diwarnai darah. Pada saat ini, yang terakhir memberinya senyum yang agak tidak berdaya tetapi bertekad. Kamu akan mati. Mata Ying Huan-Huan dengan cepat berubah menjadi sangat merah. Air mata tanpa sadar jatuh dari mereka saat dia tersedak. Martin kecil membuka identitasnya untuk menyelamatkanku. Aku akan berdarah dingin jika aku diam saja. Apakah itu jenis lindung yang ingin kalian lihat? Lindong tersenyum lembut dan berkata, Aku tidak mengerti kode persaudaraan antara pria. Jika kamu bersikeras untuk campur tangan, aku akan membuat ayah memukul kamu tidak sadar dan membawa kamu kembali. Petik dua. Suara isak tangis wanita muda itu lucu namun biadab. Namun, dia tidak melanjutkan pada akhirnya. Kemungkinan dia juga mengerti bahwa dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Akhirnya. Mata merah wanita muda itu terkandung untuk memohon saat mereka menatap Lindong. Aku hanya ingin kamu hidup. Kalimat singkat ini menyebabkan Lindong menghela nafas dengan lembut. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia dengan lembut menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya ke bawah, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Tian Yuanzi dan yang lainnya di langit sambil tersenyum. Meskipun aku tahu bahwa kekuatanku saat ini tidak diragukan lagi seperti semut bagi kalian semua, kamu akan harus melangkahi mayat aku jika kamu ingin membunuh saudara aku. Petik dua, Lindong, Chen Zhen dan yang lainnya buru-buru berteriak ketika mereka mendengar ini. Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan murid-murid lainnya menggigit bibir mereka. Mereka tidak sedikit pun terkejut dengan keputusan Lindong. Namun. Tinju mereka yang mengepal erat mengungkap kekacauan di hati mereka. Lindong, gerbang Yuan kita tidak akan mengejar masalah yang terjadi di daerah iblis unik karena Sekte Dao. Kami memang bertindak tidak masuk akal dalam hal itu. Namun, suku Celestial di Martin memiliki pertumpahan darah sedalam laut dengan gerbang Yuan kita. Sangat dibenarkan bagi kita untuk menyerangnya. Jika kamu terus menyebabkan masalah. Kemungkinan bahkan sekte Dao tidak akan dapat melindungi kamu. Mata hitam dan putih Tian Yuanzi menatap Lindong saat dia samar-samar tersenyum. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Kamu jelas menyadari bahwa aku memiliki hubungan yang mendalam dengan dia dan pasti tidak akan berpangku tangan. Kamu sudah lama meramalkan ini. Dengan cara ini, Dao sekte tidak akan lagi berada di sisi kebenaran. Lindong mengejek Tian Yuanzi tersenyum dengan cara yang tidak biasa. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Ying Xuanzi dan berkata, "Sekte Master Ying, masalah selanjutnya adalah sesuatu antara Gerbang Yuan Aku dan suku Marten Celestial Demon. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang campur tangan." Petik 2. Pada saat itu, jika kamu ingin mengabaikan gambaran besar dan campur tangan secara paksa, Gerbang Yuanku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Ekspresi Ying Xuanzi menjadi agak suram pada saat ini, sementara sesepuh berpakaian biru di sampingnya juga rajutan alisnya. Jelas, mereka tidak pernah berharap bahwa Tian Yuan Zi akan selihai ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia telah mengubah masalah sama sekali, dan bahkan sepenuhnya menghilangkan sikap lurus dari Sekte Dao. Lindung dan celestial demon Martin memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi yang pertama untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, jika lindung campur tangan, dia pasti akan dibunuh oleh kelompok Tian Yuanzi. Pada saat itu, Dao sekte mereka masih akan memiliki murid paling berbakat mereka dibunuh oleh gerbang Yuan di depan banyak orang. Dari sudut pandang tertentu, hasilnya tidak berubah. Swoosh! Harimau hitam raksasa di kejauhan sekali lagi menyerbu. Itu mengeluarkan aura mengerikan kebrutalan saat muncul di samping Lindong. Mata harimau merah darah itu dengan tegas menatap kelompok gerbang Yuan. Dari penampilannya, jelas tidak menunjukkan niat untuk mundur. Lindong, kamu saat ini adalah murid dari Dao Sekte. Tindakan kamu tidak hanya dapat dijawab oleh diri sendiri. Kamu seharusnya tidak melibatkan seluruh sekte kamu karena alasan pribadi. Tian Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan senyum yang bukan senyum. "Lindung mengepalkan tangannya sedikit, matanya gelap dan serius, sementara niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Ayah bantu dia. King Huan Huan menyaksikan Lindung dipaksa menemui jalan buntu, sementara matanya berubah lebih merah. Namun, dia hanya bisa memalingkan kepalanya dan menatap Ying Xuanzi tanpa memohon." Ying Zi mengepalkan tangannya erat-erat ketika dia melihat mata wanita muda itu memohon, sementara ketidakberdayaan dan rasa sakit yang melintas di matanya. Bukannya dia tidak ingin campur tangan, tetapi setiap tindakannya melibatkan kehidupan puluhan ribu murid Dao Sekte. Mereka berada di pihak yang benar dalam masalah sebelumnya. Karena itu, dia bisa melangkah maju. Namun, masalah itu sekarang telah bergeser ke arah Martin Celestial. Dan mereka tidak lagi punya alasan untuk campur tangan. Asteris mendesah, asteris tetua berjubah biru di samping juga mendesah pelan. Kemungkinan dia juga menyadari rasa sakit di hati Ying Xuanzi. Kadang-kadang beban yang harus ditanggung oleh ketua sekte jauh melebihi harapan orang biasa. Orang yang merasakan kesakitan terbesar atas masalah Zhou Tong saat itu adalah gurunya Ying Xuanzi. Namun, pada akhirnya... Semua yang terakhir dapat dilakukan adalah untuk menahan amarah dan niat membunuh di dalam hati untuk gambaran besar saat ia secara paksa menekan teriakan untuk perang di sekte tersebut. Bahkan jika dia akhirnya menarik ketidakpuasan dan kritik dari beberapa murid, mengapa membuat semuanya begitu sulit? Lin Dong menyaksikan Ying Huan Huan yang bermata merah ini saat hatinya sedikit bergetar. Wanita muda itu memiliki harga dirinya. Tetapi harga diri ini tampaknya benar-benar lenyap pada saat ini. Lindong menghela nafas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda di depan matanya yang agak terkejut. Maafkan aku, kamu bisa bertindak dengan sengaja. Tapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku hindari. Karena itu, tidak apa-apa membiarkan aku menghadapinya sendiri. Banyak senior dan junior dari Sekte Dao tidak dapat dilibatkan oleh masalah pribadi aku. Petik 2. Aku berjanji. Aku tidak akan mati dengan mudah. Kegelisahan segera terungkap di mata Ying Huan-Huan yang besar setelah mendengar suara lembut di samping telinganya. Setelah itu, dia merasakan tangan lindung mendarat di belakang lehernya. Rasa sakit menyebar dengan cepat, saat pemandangan di depan matanya mulai gelap. Lindung memeluk wanita muda yang tak sadarkan diri itu, sambil tersenyum dengan sikap tak berdaya dan pahit. Ada emosi yang tidak jelas di matanya saat dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dianggap sebagai anggota generasi muda top di wilayah Suan Timur. Namun, ia masih seekor semut jika dibandingkan dengan seorang praktisi yang benar-benar kuat seperti Ren Yuanzi. Hanya beberapa kata santai dari mereka yang bisa memaksa dirinya ke posisi yang paling menyedihkan. Seberapa lemah, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat dan mengejek dirinya sendiri. Namun, nyala api naik jauh di dalam matanya yang hitam pekat. Pada saat ini, Ying Xiao, Xiao juga bergegas dari dekat. Matanya rumit ketika dia tiba di samping Lindong. Yang terakhir tersenyum padanya dan dengan lembut menyerahkan wanita muda itu dalam pelukannya. Jaga baik-baik dia, Lindong berkata dengan lembut. Ying Xiao Xiao mengangguk diam-diam. Dia mengatakan sesuatu untuk membujuknya. Ini karena dia tahu itu tidak akan berguna. Aku akan memastikan ayah menyelamatkanmu, Ying Xiao Xiao menyatakan dengan suara rendah. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti Ying Xuan Zi. Tanggung jawab yang dimiliki yang terakhir jauh dari apa yang dapat mereka bayangkan. Ying Suanzi perlu mempertimbangkan puluhan ribu murid di Sekte Dao, dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya mengandalkan mereka. Untuk ini, jelas mustahil baginya untuk goyah karena keegoisan satu orang, tidak peduli seberapa besar rasa sakit di hatinya. Apa yang aku lakukan hari ini adalah untuk aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Lin Dong berbalik, mengangkat kepalanya untuk menatap kelompok Ren Yuan saat dia menyatakan. Kamu kan bocah yang tidak berpengalaman. Sebagai murid Daosek, semua tindakan dan kelakuanmu akan memengaruhi Daosek. Ren Yuanzi tertawa samar. Berat, kamu harus menghindari mencoba bertindak berani. Mata Lin Dong sangat dingin. Segera, dia berbalik dan berlutut di udara di depan Ying Xuanzi. Saat sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang. Setelah itu, dia membungkuk dengan hormat. Banyak terima kasih kepada Master Sekte dan Kepala Aula untuk ajaran kamu dalam satu tahun terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Lindong, akan secara sukarela meninggalkan Dao Sek. Semua yang aku lakukan tidak akan lagi memiliki hubungan dengan Sekte Dao. Petik 2. Suara berat Lindong bergema di langit, menyebabkan seluruh kota menjadi benar-benar sunyi. Semua orang sedikit terguncang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih yang samar. King Xiao Xiao, Wang Yan dan banyak murid Sekte Dao juga terpana ketika mereka menyaksikan lindung yang telah berlutut. Segera, kepahitan yang sangat besar melonjak ke dalam hati mereka. King Xuan Zi mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia memandang pemuda itu yang dengan hormat berlutut di langit ketika tubuhnya sedikit bergetar. Adegan ini sangat akrab, seratus tahun yang lalu, ketika orang bernama Zhou Tong telah dibebankan ke Gerbang Yuan saja. Yang terakhir juga berlutut ke arah Sekte Dao yang jauh di langit di luar Gerbang Yuan untuk berterima kasih kepada Ying Xuanzi Zi atas semua yang telah ia lakukan sebagai gurunya. Sejumlah kecil kirmizi naik dari dalam mata Ying Xuanzi. Zi. Namun, tepat saat dia akan mengambil langkah maju, sebuah tangan tua mendarat di bahunya. Dia menoleh dan melihat tetua berjubah biru dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Lindong, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah murid desolate hall aku. Kamu benar-benar berani untuk menarik diri dari sekte tanpa izin aku. Wajah Chen Zhen samar-samar menjadi sedikit bengkok pada saat ini. Dia sepertinya ingin menyerbu, tetapi secara paksa ditangkap oleh Kilei. Paman bela diri Chen Zhen. Tolong bantu aku meminta maaf kepada Paman Bela. Diriwudau Lindong mungkin tidak akan bisa membalasnya atas kebaikannya. Petik, Lindong juga dengan hormat membungkuk ke arah Chen Zhen. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri tanpa basa-basi lagi. Merah tua dengan cepat membanjiri matanya. "Lakukan suara rendah dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya pada saat berikutnya." Baik dia dan api kecil telah berubah menjadi dua sosok cahaya yang langsung menembak ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan Little Marten. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 826. Perjuangan putus asa. Desir, Lindong dan Little Flame langsung berubah menjadi dua kilatan cahaya. Kecepatan mereka meningkat hingga batas ketika mereka bergegas menuju dunia hidup dan mati yang telah menjebak Little Marten. Mereka jelas mengerti bahwa mereka hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup hari ini jika mereka berhasil menyelamatkan Little Martin dari dalam. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, kesenjangan antara mereka dan kelompok Tian Yuanzi terlalu besar. Benar-benar seorang bocah nakal yang tidak tahu batasnya. Tian Yuanzi tersenyum samar ketika melihat adegan ini. Dengan kedua tangannya di belakang ekspresi tanpa ampun melintas dalam matanya. Bang, Ren Yuanzi juga terkekeh karena bocah ini telah secara sukarela ditarik dari sekte Dao. Sepertinya aku tidak perlu lagi memberi wajah sekte Dao. Ren Yuanzi mengulurkan tangannya yang ramping setelah kata-katanya memudar dan energi hitam putih yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan mati menyapu. Itu berubah menjadi jari energi raksasa yang menembus udara dan menekan ke bawah kedua sosok. Bang bang Ruang itu sendiri benar-benar hancur ketika jari raksasa itu ditekan ke bawah. Kekuatan seperti itu menyebabkan semua orang di kota merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini bukan pertempuran orang di tingkat yang sama. Jari cahaya merobek ruang dan tiba. Dengan cepat menyelimuti duo Lindong. Kekuatan besar dan kuat darinya menyebabkan banyak orang merasa takut. Kakak, pergi dan selamatkan kakak kedua. Harimau hitam raksasa yang ditransformasi oleh Little Flame menjadi melepaskan raungan yang dalam. Tanpa menunggu balasan Lindong, itu berbalik dan menyerang langsung ke jari raksasa itu. Pada saat ini, jelas bahwa seseorang harus memblokir serangan itu. Kalau tidak, tak satu pun dari mereka akan bisa mendekati dunia hidup dan mati. Mengaung, sosok Little Flame keluar ketika dia tiba-tiba meraung ke langit. Mata harimaunya merah darah. Sementara cahaya hitam mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tato ringan aneh berkeliaran di permukaan tubuhnya. Bang-bang, dengan berkeliarannya tato cahaya, banyak lubang berdarah mulai terbelah di tubuh Little Flame, ketika gelombang demi gelombang darah segar yang mendidih keluar dari mereka. Pengorbanan garis darah, jiwa leluhur iblis surgawi, darah segar menyembur keluar. Akhirnya, ia dengan cepat diaglomerasi dengan cahaya hitam. Semua orang menyaksikan ruang itu sendiri mulai berubah Macan cahaya hitam buram yang tingginya ratusan kaki melangkah keluar Dengan penampilan harimau cahaya hitam ini Aura prasejarah melonjak keluar dari tubuhnya Pada saat itu, seolah-olah seseorang kembali ke era prasejarah Tubuh Little Flame dengan cepat layu mengikuti penampilan harimau cahaya hitam ini Jelas, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melepaskan langkah ini Macan cahaya hitam berdiri di langit. Mata macannya tampak memiliki kecerdasan saat mereka melihat jari ringan yang menembus udara ke arahnya. Akhirnya, tubuh besarnya berubah menjadi sambaran petir hitam. Itu disertai oleh aura prasejarah yang kaya karena langsung bertabrakan dengan bang terhadap jari ringan di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang, tiak energi yang besar dan menakutkan menyapu liar di langit. Tubuh Little Flame melesat ke belakang. Ketika darah segar mengalir liar dari tubuhnya, memberikan penampilan yang sangat menyedihkan. Meskipun Little Flame telah menderita cedera serius, dia masih berhasil memblokir jari raksasa itu. Meskipun itu adalah serangan biasa dari Ren Yuanzi, api kecil perlu mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Api kecil, lindung melirik Little Flame yang sangat menyedihkan, yang berlumuran darah segar, karena kedua tangannya erat erat mengepal. Kemarahan dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, tubuhnya tidak berhenti. Sebaliknya, ia mendekati dunia hidup dan mati dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Haha, untuk benar-benar memblokir seranganku. Kamu benar-benar layak menjadi Tiger Iblis Surgawi. Ren Yuanzi tertawa samar. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke lindung di kejauhan saat dia mengejek. Bahkan Marten Surgawi tidak dapat merusak dunia hidup dan mati milikku ini. Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu mendekatinya? Petik 2, Ren Yuanzi tidak menyerang lagi. Dunia hidup dan mati itu mengandung kekuatan hidup dan mati. Kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang Lindong. Seorang ahli tahap 8 Nirvana Yuan bisa menyentuh ada perbedaan kualitas antara keduanya. Jika Lindung dikejutkan oleh riak-riak kekuatan hidup dan mati, bahkan roh Yuan-nya akan langsung berubah menjadi abu. Lindung tidak menjawab. Matanya merah padam, saat ia mengepalkan kedua tangannya Mayestik Yuan Power tersapu Dan formasi cahaya misterius muncul di depannya dengan kecepatan yang mengejutkan Sebelum berkembang dengan cepat Grup Lindong tidak ragu ketika formasi cahaya muncul Beberapa mulut darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung meludah ke formasi cahaya Sinar cahaya yang cemerlang langsung muncul dari formasi cahaya karena tiba-tiba mulai berputar di bawah kendali Lindong, Bas-bas, banyak simbol cahaya dengan cepat memanjang dari formasi saat diputar. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah formasi dan menabrak dunia kehidupan dan kematian. Cici, suara mendesis meletus ketika cahaya ditembakkan. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat bahwa tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan hidup dan mati mulai menunjukkan tanda-tanda kecil menghilang di dimanapun sinar cahaya mendarat. Oh, ekspresi mengejek Ren Yuanzi awalnya berubah sedikit pada saat ini. Segera, matanya menatap tajam pada formasi yang berputar ketika dia bergumam. Energi apa ini? Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya bisa mengikis kekuatan hidup dan mati. Grup. Seteguk darah esensi lainnya dikeluarkan dari mulut Lindong seolah-olah itu gratis. Ekspresinya juga dengan cepat menjadi pucat, sementara auranya menjadi sangat lelah. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki kemampuan pembusukan formasi alam semesta kuno, itu hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan Ren Yuanzi. Marten Martin kecil, hancurkan, Lindong tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghancurkan dunia hidup dan mati ini. Namun, dia tidak perlu mematahkannya, tapi sedikit mengguncang fondasinya untuk Little Marten. Kekuatan dekomposisi mengalir ke dunia hidup dan mati. Pada saat yang sama, beberapa riak muncul di tirai cahaya. Jelas, itu menjadi sangat tidak stabil. Mengaung, pada saat ini, Little Marten tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan tajam dari dalamnya. Energi hitam keunguan berkumpul dengan gila-gilaan dan secara langsung berubah menjadi cakar besar seribu kaki yang dengan kejam menghantam dunia hidup dan mati. Bang-bang-bang, riak liar dan keras menyebar tak terkendali, saat suara ledakan yang dalam dipancarkan dengan cepat dari tirai cahaya. Setelah itu, semua orang melihat dunia kehidupan dan kematian yang besar akhirnya mulai runtuh. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak di tengah serangkaian suara, letak. Bang, dunia kehidupan dan kematian telah meledak, dan makhluk raksasa yang terperangkap di dalamnya tiba-tiba merentangkan sayap kelelawarnya yang besar yang seolah-olah menutupi matahari. Cahaya hitam keunguan mendesis dan membungkus kedua individu di dalamnya. Mata berdarah Little Marten menatap kedua sosok yang sangat menyedihkan dan berdarah dengan aura yang sangat layu, ketika kebrutalan dan kegilaan mengerikan menyembur keluar dari mata raksasa itu. Itu adalah pertama kalinya ketiga bersaudara itu dipaksa ke keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Selain itu, seseorang yang sombong seperti dia sebenarnya harus bergantung pada Lindong dan Little Flame yang jauh lebih lemah untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Martin kecil dengan lembut menempatkan mereka berdua di belakangnya. Setelah itu, mata berdarahnya menatap Triotian Yuan Zi. Segera setelah itu... Aman menusuk yang berisi dendam pahit bergema di langit Tanda leluhur Nyalakan Gemuruh Ketika raungan Little Marten terdengar Banyak simbol rumit tiba-tiba muncul dan berkedip di sayap kelelawarnya Simbol-simbol ini tampaknya telah dibentuk oleh garis keturunan Dan mereka samar-samar mengeluarkan undulasi samar tapi kuat Cici Cahaya merah tiba-tiba muncul di sayap kelelawar Little Marten. Setelah itu Simbol-simbol samar mulai menghilang satu demi satu. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi darah dan mengalir ke tubuh Little Marten. Mengaung, dengan lenyapnya simbol-simbol ini, tubuh besar Little Marten beberapa ribu kaki sebenarnya mulai membengkak dengan liar pada saat ini. Bayangannya praktis menutupi seluruh kota iblis unik. Pada saat yang sama, aura Little Marten juga melonjak dalam waktu 10 napas pendek. Itu telah mencapai tingkat ekstrim di mata Tian Yuan Zi Trio ketika ekspresi mereka sedikit tenggelam. Pada saat ini, kekuatan Little Marten telah pulih ke kondisi puncaknya dengan menyalakan tanda leluhur. Anjing tua dari gerbang Yuan. Hari ini, kakek Marten akan melumpuhkan setidaknya satu dari kalian bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku ini. Petik 2. Ketika aura Little Marten melonjak ke tingkat yang menakutkan ini.